Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rafi alamim, hamdun wabin, hama'u wa yukabrih mazidah. Asyadu ilaha ilallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa asyadu wa rasul, Allahumma salli wa salli wa salli wa sayyidina Muhammadin. Al-Fati'in ma'ublik wa al-Khadi'i, lima sabafna, asul alhamdul alhamdul hadihi, al-sirat al Wa ala alihi wa safnihi haqqa qadri wa tukdab ila Waris akal ilmu Nabi Muhammad SAW, tokoh-tokoh masyarakat, kaniah, dan dari para maulidnya Nabi Muhammad SAW, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, mau orang yang membaca maulidnya, mau yang membaca Al-Qurannya yang perlu cintai dan ulung sayangi, mudah-mudahan yang sebagaan. Dibandang oleh Nabi Muhammad SAW Termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW Dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Amin Amin Ya Allah Amin Hadir, Hadirat dan berikmati oleh Allah <coughs> Alhamdulillah Allah Ta'ala mengatakan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita bisa melaksanakan, memperingati akan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana yang kita harapkan daripada kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itu sesuatu, bukan sesuatu yang remeh itu sesuatu yang sangat besar semua orang menginginkan mendapatkan kecintaan daripada Allah karena itulah dalam keselamatan seseorang diceritakan khatim al-asab ulama besar, ulama kurasa sangat alim mamanya terkenal semua orang Ijaz tahu dengan hati al -asol. Tapi beliau orangnya miskin Suatu ketika beliau Ingin berhaji Pas sudah masuk bulan haji Bersama rombongan daripada kelompok Orang ferozat Tapi beliau itu orangnya Sangat miskin segalanya Di antara syarat haji itu adalah Seseorang itu harus mempunyai Biaya untuk perangkat Kemudian ada di sana, kemudian kembalinya, biaya untuk orang yang ditinggal. Baru dikatakan orang yang mampu untuk berhaji. Adapun Hakim adalah orang yang miskin. Dia cuma mempunyai beberapa harta, sedikit hartanya. Bahkan kalau untuk digunakan untuk dirinya berhaji saja, itu pun kurang rasanya. Apalagi ingin membekali keluarganya. Cuma Hatim ini ingin sekali berhaji setiap hari mendapatkan ingin berhaji bersama daripada kelompok atau kafilah kelompok daripada kampung beliau Furosa. sehingga beliau itu terlihat setiap hari itu sumpah galau beliau mempunyai seorang istri beliau mempunyai seorang anak perempuan yang masih muda sekali umurnya sekitar 10 tahunan bahkan kurang daripada 10 tahun ini perempuan wah, wah, wah, wah. anak daripada hati ini sangat cerdas, cerdas, cerdas. ia memperhatikan ayahnya ini apa ini kenapa tu uh, ya. setiap hari apa aku ada kesalahan nah, lawan abah didatangi nya abahnya abah. nah, kenapa pian bila tahu ulun ada kesalahan nah, lawan pian mun ada kesalahan ulun minta maaf ujanan hati terendah, ikam terendah kesalahan. Bang, ngapa minta ini kenapa? Kata hati sebenarnya aku ingin naikin Haji Ada empat rombongan daripada kofiya kurossan tahun ini. Aku PM sekali Haji cuman abang ini kan enam tahun. Ada emisi si cuma itu pun kurang kalau untuk bahaji. Kemudian kata anaknya, kira-kira untuk abah cukup ya, cukup-cukup, pasangan, kain kawat aja bang, tapi yang kurang dua sebenarnya. Terus abah ada darah untuk membiayai engkau, kalau abah tinggal yang sudah bang. Pian berangkat aja, tak usah pikiran ulun. Pian itu tanggungan Allah. Ulun dan mama pian, ulun dan uli strip pian adalah tanggungan Allah. Tawakal saja, wahai apa kepada Allah, insya Allah, Allah Ta'ala akan mencukupkan pengampian. Meskipun sekarang pengampian mungkin membawa harta sedikit, Allah Ta'ala akan cukupkan. Insya Allah kami yang ditinggal pun Allah Ta'ala akan cukupkan. Terus memberi semangat anak perempuan ini, sehingga istrinya pun merelangan, ya sudah. Biar berangkat saja daripada biar support, di rumah, kehendak berangkat, karena malah garing karena bawa apa Lebih baik berangkat, insya Allah Ta Allah tak akan memberikan rezeki kepada kita. Diberikan motivasi untuk berangkat. Ya sudah, karena hendak panah hati ini berangkat. Berangkat bersama dengan kofila menuju Mekah. Tawakal dengan Allah. Dikatakan hatim ini orang yang terkenal ulama besar. Cuman tidak semua orang tahu yang mana hati itu yang mana. Karena ngawi ini, nah, ini orang yang terkenal itu bisa terkenal. Apalagi orang terkenal lewat medsos, lewat apa? Orang dulu itu namanya kemana-mana. Cuman tidak tahu orangnya itu siapa. Tiba-tiba kepala kofilah ko ini orangnya orang biasa, Cuman waktu di jalan, waktu di istirahat, di kemahnya ada ularnya saat, Ularnya sah, -sah. Ulernya sah kena kenal bisa ular gari. Tiba-tiba meminta kepada rombongan, ayo siapa di sini yang kira-kira bisa mengobati kepala kofilah Kemudian ada salah seorang dari temannya Hatim mengatakan di sini ada Hatim Al-Asam. Tokoh itu sepertinya. Di rombongan kita ada Hatim Al-Asam. Iya. Coba kita doakan kepada Hatim. Datang Hatim juga kepada si kepala konfil. Didoakan sini kita ni Sembuh. Alhamdulillah sembuh. kemudian sadar ini kepala konfil siapa yang mengobati aku. Wah oh, ada hati asom tadi mengobati sampean ya. Oh, di lombongan kita ada hati asom, Ulama besar Bagaimana ada Ia biasa saja ya. Bukan orang yang mapan, tidak biasa, penampilannya biasa Seperti orang miskin, dan memang miskin Akhirnya kepala kaufilah ini mengatakan Kalau begitu, apa saja yang diperlukan hati Laporkan kepada aku setiap harinya aku akan berikan keperluannya, mau makanannya, ke fasilitasnya, gak. pokoknya laporkan semuanya kepada aku. Hatim tanggungan. Akhirnya hatimnya, awalnya cuma beberapa membawa uang cuma beberapa saja, Ditanggung oleh orang kaya, akhirnya nyaman. Nah, bahaji tidak ada halangan macam-macam. Tinggal orang di rumah nasibnya kaya, apa kalau orang bahari itu bahaji, biar sampai tiga bulan. Satu kali jalan, satu bulan. Diam di sana bisa sampai satu bulan. Kulitnya satu bulan. Apalagi kurasan, kurasan itu daerah Iran, saudara. Lebih jauh lagi. Kalau ke Mekah itu harus menyeberangi Bahrain dulu. Kalau ingin cepat, kalau lewat darat, ngapa? Jauh melewati kilat. Tiba -tiba sudah ditinggal oleh Hatim di rumah yang kawa makan cuma untuk satu hari sisanya tawakal. -tawak. Namun kita kan kawa seperti ini jadi Ini orang soleh aja. namun kita di sana haji model kayak ini sampai di sana jadi jadi langganan karena taruhan sudah bisa masuk penjara nah, sampai di sana sehari masih ada makanan esok sudah tidak ada, yang ada cuma banyak putih kemudian dikatakan Amirul Mukminin, ada yang mengatakan gubernur daripada kota Kurasan itu bermula dengan banyak Tawan-tawannya orang-orang kaya, pengawalnya, temu, pas tebeludul, banyak habis, banyak minum, kereta banyak minum, kehabisan banyak minum, pas beristirahat dibuka rumahnya nanti, si kepala gubernur atau si apa gubernur ini meminta kepada anak coba-coba engkau ketua rumah yang ada di sana, siapa tahu ada air pilang. Aku minta air. Gubernur mau minta air. Nah, ya sudah. Datang, ditetok, yang membukai anaknya nanti. Itu ada gubernur ke sini. Dia minta air. Kehabisan air. Diberikan Suatu gelas besar. Kemudian, ya, ya. diberikan kepada gubernur. Ini itu oleh gubernur. Gubernur. Ia meminum air biasa sebenarnya, tapi ia tidak pernah meminum senikmat air yang diberikan oleh anak yang hati Sangat segar sekali Kemudian si gubernurin bertanya, itu rumahnya siapa? Aku tidak pernah meminum sehat ini sebelumnya Ditanya, <ganti> coba tanya, siang, kayaknya orang miskin Coba tanya diberitahu kalau itu rumahnya Hatim dan Hatim baru kemarin berangkat, dikasih tahu gubernurnya itu rumahnya Hatim al-Asum oh, ulama besar ulama pengurusan terkenal Hatim al-Asum, miskin seperti ini bagaimana keadaan keluarganya kesian. sepertinya ia ditinggal oleh Hatim berhaji dan keluarganya tidak mempunyai harta kebetulan ini gubernur cinta dengan ulama saatnya aku membantu ulama ini kan ambil kantongnya ada satu kantong uang emas kemudian ia ingin memberikan kepada keluarganya nanti dan membawa teman-temannya ayo kalau kalian memang cinta dengan Nabi Muhammad SAW ini ada rumah pewaris Nabi Muhammad SAW ulama besar ulama yang kita bagangkan dari Korosan Keluarganya dalam keadaan kesian sekarang Siapa yang mau menyumbang Sebagaimana aku menyumbang Akhirnya semua teman-temannya yang kaya-kaya Ikut menyumbang Bahkan Pegawai-pegawainya pun ikut menyumbang Sehingga dikatakan terkumpul Satu ember emas Banyak Ayo berikan Biar keluarga hati Tidak kesusahan Tanda cinta-cinta kepada ulama Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sudah diberikan? Istrinya Hakim senangnya luar biasa Alhamdulillah Awalnya kita ini dalam keadaan susah Allah Ta'ala berikan jalan keluar Meskipun orang tua engkau wahai anakku atau suamiku tidak ada di sini. Tapi Allah Ta'ala berikan melebihi daripada waktu ia ada di bersama kita. Lebih banyak, jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Si anak perempuan ini justru menangis. Anaknya hati melihat harta yang menangis. Ibunya heran, wahai anakku kenapa justru kau menangis. Bukankah sudah Allah Ta'ala berikan jalan keluar untuk kita Kita tidak kesusahan lagi Bahkan dari harta ini pun kita bisa bersedekah kepada yang lain Tetap menangis Kemudian ditanya kenapa Wahai ibu, ibu Coba engkau kita ambil pelajaran Manakala ada seseorang yang cinta. Gubernur itu cinta kepada ulama Cinta kepada keluarganya ulama Kemudian ia ingin memberi sesuatu Bukan hanya dirinya Ia mengajak orang lain Untuk memberi pula Sebagaimana ia memberi kepada ulama orang yang ia cintai Itu baru gubernur Seorang penguasa urusan Terus, bagaimana kalau Allah? Bagaimana kalau Allah yang cinta kepada hambanya? Allah yang memiliki alam semesta ini. Di dalam hadis Kofi ceritakan. diceritakan, manakala Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, Allah memanggil mereka "Jibril". Ya, Jibril ini poin fulan Pak Akhir, Wahai Jibril, aku cinta kepada si bulan bin si bulan Maka cintai olehmu akan dia Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada malaikat yang lain Wahai malaikat semuanya Allah, tak ada cinta kepada si bulan bin si bulan Maka cintai dia dan semua malaikat mencintai akan bulan si bulan semuanya tahu kira-kira berapa hebatnya nih Allah oh. mungkin di dunia orang-orang tidak ada yang tahu tapi di sisi Allah nanti di hari kiamat ia akan mulia pernah diceritakan Al-Habib Abdullah Bahalawi, beliau terkenal wali besar cucu daripada al yang Muqaddang Beliau, ulama besar, wali besar, mempunyai seorang murid yang sangat cinta kepada beliau. Cuma bukan ulama, suka berkhidmat kepada Abi Abdullah alawi. Setiap hari, ia selalu mengenang gurunya. Manakala orang ini meninggal. Kemudian temannya bermimpi dengan orang yang meninggal ini. Waktu ditanya oleh Munkar Wanakir kebingungan, apa yang harus jawab? Yang keluar di mulutnya cuma Abdullah Alawi, Abdullah Alawi, Abdullah Alawi. Malaikat Munkar Wanakir diceritakan waktu itu bingung. Yang ditanya orang Wa wama Nabi muka, siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Jawabannya, Ya, ya Abdullah Ba'alawi Kata malaikat mengungkar Allah Aku tahu nama Abdullah Ba'alawi Dulu pernah ada pengumuman Abdullah Ba'alawi kekasih Allah Maka cintai ia Ini semua wali, bukan cuma Abdullah Ba'alawi saja Semua wali Allah itu semua diumumkan oleh Allah Kata malaikat mengungkar Allah lagi Di mana ini? Yang ia sebut kekasih Allah Ya sudah kita tinggalkan saja Daripada kita nanti bermasalah dengan Allah Kita tinggalkan saja Ia mencintai orang yang dicintai oleh Allah Seperti itu Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Kalau kita paham Orang saja kalau dicintai, penguasa seperti gubernur tadi, ia mengajak kepada yang lain. Bawahannya, kita cinta misalnya presiden ber cinta kita itu, Kapolda, Kapolri, TNI, semuanya tunduk dengan kita. Semuanya, pengusahanya apa, karena tahu ini, kalau kita melewati si bulan ini. Kalau ia bisa menguruskan masalah kita kepada presiden, lancar urusannya Waliyahullah itu dengan Allah dekat Semua ingin mendekat kepada mereka, itulah orang yang cintai oleh Allah Siapa yang tidak ingin mendapatkan kecintaan Allah di akhirat dimuliakan, luar biasa nantinya mau dikuburnya, kah? mau dipadang mahsyaranya, semua pasti ada yang menjaga. Para malaikat itu banyak. Insya Allah urusannya akan lancar. Cuma apakah dapat menjadi dikasi Allah? dalam Al-Quran Allah Taala sebutkan solusinya katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambamu jika kalian cinta kepada Allah cinta Allah sangat mahal sekali maka ikutilah Rasulullah s.a.w. Ikuti aku, kata Nabi s.a.w. Maka Allah yang akan cinta kepadanya Seseorang mungkin bisa saja mengaku cinta kepada Allah Tapi belum tentu Allah cinta Allah ta'ala mengatakan Kalau ia ikuti dengan engkau, wahai Muhammad Aku yang akan cinta kepadanya Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan, aku ampuni segala dosa-dosanya. Dan Allah Ta'ala selalu merahmatinya. Bukankah ini makom yang sangat besar? Nabi Muhammad itu pintu rahmatnya Allah. Allah. Miftah ibadir rahmatillah. Pembuka daripada pintu rahmatnya Allah. Allah taala sangat cinta dengan nabi dan Allah pun mencintai orang yang mencintai nabi Muhammad SAW. Bahkan di Al-Qur'an Allah taala bersumpah. Laqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Lah di sini kata ulama tafsir bisa toqif bisa maknanya itu siadah. Al-Imam Qawda'iyyat mengarah Al-Syifa di hukuk mustafa Mengartikan daripada ayat ini artinya Allah Ta'ala bersumpah Tidaklah aku menurut sumpah dengan suatu negeri kecuali negeri itu memang engkau tinggal di dalamnya wahai Muhammad Ini negeri Allah Ta'ala bersumpah dengan suatu negeri Yang mana negeri itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kiasa ada di sana Aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini yang mana negeri ini tempat engkau beredar tempat tempat engkau berdakwah Negerinya saja dimuliakan oleh Allah dengan Allah bersumpah dengan negeri itu Terus bagaimana dengan nabinya Negeri yang sana biasa Nabi SAW berdakwah di sana Allah takut bersumpah dengan negeri itu di sana ada bekas Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bersumpah dengan itu. Itu baru bekasnya. Terus bagaimana dengan Nabi-Nya? Allah Ta'ala banyak sekali memuji Nabi Muhammad SAW di al ah. Kalau orang mendambakan ingin masuk surga, kata Allah, maka jadikanlah kekasihku Muhammad sebagai tauladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah Bagi orang yang mengharapkan ya Allah di hari akhir orang yang menginginkan kebahagiaan di hari kiam Kalau seseorang ingin hidup di akhirat bahagia mendapatkan surgaNya Allah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sumber kebahagiaan Nabi Muhammad adalah Allah yang orang yang paling mulia di sisi Allah. Saking sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu pernah melakukan keputusan yang kurang tepat. Manakala terjadi peperangan, ada orang munafik minta izin kepada Nabi, tidak ikut berperang, kemudian Nabi izinkan, padahal seharusnya itu kurang tepat. Seharusnya jangan dulu. Dicek dulu. Tapi karena Nabi melihat mungkin ada alasan tertentu. Sehingga Nabi kurang tepat keputusannya. oleh Allah Cuman tegurannya istimewa. Ya. Tidak seperti Nabi-Nabi yang lain. Kalimatnya. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, sudah jangan khawatir, jangan takut engkau. Aku maafkan kalau engkau mengambil keputusan itu. Jangan takut engkau wahai Muhammad, aku maafkan. Cuma kalau bisa lain kali jangan seperti itu. Kenapa engkau izinkan dia untuk tidak berperang? Sebelum menegur Nabi Muhammad, ditenangkan dulu oleh Allah. Wahai Muhammad, Aku tidak marah. Aku cinta kepada engkau. Jangan khawatir, memang habis ini aku akan menegur engkau. Tapi tenang, wahai Muhammad, aku tidak sabar. Aku tidak marah. Apa Allah aku mengandung engkau? Baru ditekor oleh Allah, lima hari, tenang. Kenapa kurang tepat, wahai Muhammad, engkau ini kan Lihat kalimatnya? Supaya hati nabi tidak gemetar mendapat teguran dari Allah kalau Nabi yang lain Nabi Isa itu nanti akan ditegur oleh Allah dibentak oleh Allah Wahai Isa apakah engkau yang menyebabkan manusia menyembah selain aku itu Nabi Isa dikatakan kakinya sampai ke pertahan dibentak oleh Allah Nabi Isa Ruh Allah Mau jiza tidak, tidak? Tidak tidak, tidak sepening menghidupkan orang yang mati itu menentukan apa? Nabi Muhammad ini dikasih Allah. Orang yang dekat bersamanya akan mendapatkan percikan dikasihkan Allah. Makanya kita berharap kita mengadakan ini. Bapulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bukan dan tidak lain tujuannya Insya Allah ingin mendekat dengan Nabi Muhammad SAW Karena memang kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan dengan berkat hati kita ada pencinta dengan Nabi Muhammad SAW sedangkan hati kita ialah pandangan Allah kita berharap dan mungkin Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita Allah terima taubat kita Allah Ta'ala bersihkan hati kita Yang awalnya kita malas mengerjakan ibadah menjadi ahli ibadah Yang awalnya malas melakukan sholat berjamaah Senang sholat berjamaah Berkat Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan ibadah itu menjadi manis untuk kita maksiat itu pahit untuk kita Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita Nabi Muhammad SAW tidak meninggal kita kecuali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu tidur dan di waktu bangun, tidak meninggal kita kecuali Allah taala sudah terima taubat kita dalam keadaan iman sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah di samping kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala berkahi di saat kita mau meninggal dan di saat sesudah kita meninggal selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terpisah dengan Nabi Muhammad SAW berkat kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW makanya kalau ingin cerita tentang maulik Nabi Muhammad SAW intinya tujuan kita agar bertambah cinta tapi tidak cukup cuma cinta sebenarnya modal cinta dimuntung aja itu namanya layak cinta contoh gampangnya seperti ini kalau misalkan Pian ketujuh lawan pemain sepak bola atau misalnya klub bola Chelsea kan misalkan MU kan kalau memang wujud-wujud cinta Pian tuh tahu nih MU ini bulan ini memainkan pemain siapa? siapa aja yang dijual? main lawan siapa lagi? berapa skornya selalu update minggu depan lawan siapa lagi tahu nah, bahkan umur umur pemainnya tahu negara negaranya tahu dari mana dari mana dari mana tahu sebenarnya. bahkan kalau misalnya kita mau nonton bola itu untuk sengaja pakai baju di dihadapan ketawanan baju Chelsea misalnya Nabi, kalau memang kita cinta kepada nabi saw, seharusnya kita mengupdate apa yang ditujui digawi oleh nabi, sunnah apa aja yang ditujui digawi oleh nabi? kalau nabi mau burung, apa yang digawi? sunnah-sunah apa saja yang digawi tikir? kalau nabi baca tikir-tikir apa yang dibaca? pakaian yang nabi senangi, pakaian yang seperti apa? Nabi itu kalau tidur jam berapa, bangun jam berapa? Seperti itu. Nah, seharusnya. Bagaimana akhlak nabi kalau di rumah? Bagaimana akhlak nabi kalau di luar? Selalu digali. Bagaimana sejarah nabi hidup Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa saja keluarganya? Siapa saja teman-temannya? Itu yang harus digali. Makanya penting, perayaan maulid seperti ini untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Kita diberi kesempatan oleh Allah kekuatan untuk bisa menghadiri maulid Madris, maulidnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai isinya bukan Nabi Muhammad di dalamnya. Bukan dikenalkan tentang Nabi, bukan. Justru malah mengenalkan yang lain mengenalkan sejarah hidupnya malah wah, apa? sejarah hidup yang yang, yang apa aku kan tahu lah sebelum kesini aku ini-ini aku begini buat seharusnya kita tuh haus hmm? malah sejarah malu ya, yang diceritakan yang sendiri berarti bukan untuk cinta kepada Nabi ini, tahu-tahu makanya keliru kalau misalkan mengandalkan maulid yang dicari locoannya aja biar di rumah kawal, melihat handphone, buka youtube cari suleah ya, siapa Andre siapa lagi yang bina lucu-lucu jangan sampai waktu yang pihak sengaja ingin membesarkan Nabi Muhammad tidak ada Nabi di dalam sudah arti Maulid karena paham. Kasidah-kasidah apa artinya kada tahu. Ceramahnya pulang ke sana ke sana. Nabi Muhammadnya mana? Salah seperti itu. Ini karena menyalahkan orang yang berceramah, juga kadang-kadang yang mengundang ini sengaja mencari nang lucuan. Akhirnya nang payu nang lucuan itu. Salah jadi Nah, karena anu nah, lawan, lawan itu, Baca -baca, mari sini itu tegang, guru itu macam macamnya kesana kemari supaya nabi Ransim, saja, gitu. nah, nabi shallallahu alaihi menyebutkan di dalam hadisnya kalau cerita para sahabat kecintaan mereka banyak. Kalau orang kisah ini waktunya rumahnya Seperti barang ulu kisah Ada seorang sahabat Namanya Rabi'ah Rabi'ah bin ah. Setiap malam bangun Menjadi khaddam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cipta dengan Nabi Kalau tengah malam Bangun menyiapkan air ulu Nabi Sallallahu alaihi Memegani pakaian Nabi Di saat Nabi kodoh aja Dan memegani macam macam ya. Kegiatan Nabi di, di tengah malam itu Setiap malam Rabi'ah ini bangun Menjadi pelayan Nabi Berlalu berbulan-bulan seperti itu Terus menjadi Khaddamnya Nabi Muhammad SAW Suatu saat Nabi Berkata kepada Rabi'ah ah. Salam salam Mintalah olehmu kepadaku apa? Kamu mau apa wahai Rabbi? Ya Talibah. Wah, ini, ini. kalau nanti yang menawari jarang-jarang. Rabbi ini masih masih muda umurnya. Belasan tahun masih umurnya. Apa yang diminta oleh Nabi Al-Rasulullah? Ya As'aluka muraqobatan taqatil jannah. Ya Rasulullah, yang aku minta kepada engkau, aku ingin menjadi orang yang dekat nanti di surga bersama engkau Terus apa kata Nabi Suhajana? Ini anak masih muda, mungkin saja ingin terpengaruh dengan kata-kata temannya Mungkin saja aslinya, mungkin lihat pengen muda Mungkin ingin ontah Atau misalnya ingin tanah atau kebun. Nabi itu bukan orang kulit Kalau kita, kita membari 100.000 ribu itu banyak. Nabi bis kalau membari ke Itu harganya mahal. Kalau sudah dapat harta kurni, Nabi berjanji kepada seseorang ingin memberikan sesuatu pasti nabi tempati. Atau mungkin yang lain, Robi'ah. Mungkin engkau ingin apa? Sesuatu masalah ada duniawi apa mungkin? Kendaraan atau apa? Tidak terus Aku tidak mau yang lain. Terus apa kata Nabi SAW Kalau seperti itu aku doakan akan Tapi kata Nabi SAW ini, Bika bantu oleh mau akan dengan mengorbankan sujud Bayangkan seseorang itu dikatakan cinta dengan Nabi. Ini orang yang rohbi ahli mencintai Nabi Muhammad Bahkan hidup bersama Nabi Muhammad Bahkan pelayan Nabi Muhammad Pantaslah baginya Kalau misalnya nanti masuk surga Bersama Nabi Muhammad Aku doakan kepada Nabi Wasallam, Tapi bantu aku dengan memperbanyak sujud Artinya iqibah Ulama mengatakan yang dimaksud memperbanyak sujud ini adalah Melakukan sholat qabriyah dan bahiyah kalau memang engkau tidak ingin terpisah dengan ku maka jangan pisahkan sunnahmu maksudnya makanya Nabi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man ahya sunnah jid wapad ahabbani waman ahabbani kala ma'idil jannah barang siapa yang menghidupkan sunnah maka sungguh ia cinta kepada tu orang yang cinta kepada tu maka nanti ia bersamakun surga Ciri orang yang cinta adalah orang yang sering menyebut nama kekasihnya Suka menyebut akan kata-kata kekasihnya Suka mencari tentang sejarah kekasihnya, cerita kekasihnya Man min tigrih, kata Nabi SAW barang siapa yang cinta kepada sesuatu maka ia akan sering menyebut sesuatu itu Suka bersolawat, ingin tahu cerita Nabi Muhammad Ingin mendengar kalamnya Nabi Muhammad Itu orang yang cinta Dan orang cinta kepada Nabi Wasallam Itu kata Nabi SAW Itu kata wa wa Cintailah olehmu akan Allah karena Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan nikmat-nikmat yang banyak. Kita misalkan ada orang yang kaya baik kepada kita. Paling ia bisa memberi mungkin beberapa harta. Tapi Allah, Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi umur, Allah yang memberi penglihatan, pendengaran, kesehatan, dan yang lainnya. Bisakah orang kaya tadi memberikan itu? Sudah bisa. Allah yang bisa, pantaslah bagi Allah untuk mencintai. Allah yang memilih pantas untuk mencintai makanya di dalam kitab Ayyuh al itu disebutkan malakala seseorang itu mau meninggal mau meninggal, eh bukan mau meninggal sudah meninggal sebelum ia itu masuk ke yang lahan nanti Allah Ta'ala akan berkata kepadanya dengan 40 kata-kata diantaranya adalah <tuh> ya abdi toh harta mandol wa ma toh harta mandolisa'a wahai hambaku engkau senantiasa membersihkan pandangan manusia setiap tahunnya setiap harinya Kita misalnya ingin berhadapan kepada orang Bagi yang baik Pakai minyak wangi Kata-kata diatur supaya terlihat sopan Kendaraan yang bagus supaya terlihat lebih bawah Kalau anak kondangan karena mau baju yang daster rapi rapi karena mau Pakai yang bagus Supaya orang lain melihat kita baik setiap kali kita berhadapan dengan manusia selalu ingin dipandang bagus kata Allah, ya ampakun engkau setiap hari selalu membersihkan pandangan manusia sedangkan pandanganku engkau tidak pernah bersihkan setiap hari karena Allah, aku selalu memandang hati engkau Engkau penuh dengan cinta kepada dunia, tidak ada kekasih ke Muhammad di dalam hatimu itu penuh dengan kebencian kepada orang lain. Sesuatu yang aku tidak senangi, tidak ada sifat-sifat yang baik. Tawabu, usnuzwan, isi hati engkau penuh dengan sesuatu yang aku benci. Kenapa justru engkau suka membersihkan pandangan manusia dengan bukan pandangan ku? Aku sudah merupakan pandangan-Mu, hamba-Ku. Wa anta mahfuzun bi khairi. Lima, wa ma tasna bi ghairi wa anta mahfuzun bi Kenapa justru engkau peduli kepada orang lain? Padahal kebaikan-Mu banyak sekali di dalam diri engkau. Aku yang sudah biasa pak. Apakah orang lain itu yang memberikan nafas kepada Nabi? Apakah orang lain tadi yang memberikan penglihatan kepada Nabi? Tidak, aku kepada Allah. Tapi justru malah Engkau perburi kepada mereka dibandingkan diriku. Itu hamba tidak bisa berbicara apa-apa. Ama anta Apakah sekarang Engkau disuah yangku tidak mendengar apa yang aku katakan? Orang yang sadar dengan hal seperti ini. Allah lah yang sumber kebaikan, itu dari Allah Seharusnya ia lebih mementingkan Allah dibandingkan yang lain Mencintai Tuhannya dibandingkan yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, cintai olehMu akan aku sebagai sebagai bentuk cinta dan kepada Allah Karena apabila dalam hati kita ada Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad kekasih Allah. Oh, sekarang Alhamdulillah orang kampung daerah Thailand ini hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan tentang kekasihku Muhammad. Allah ta'ala memandang ke dalam hati kita. Mereka semuanya penuh hatinya dengan cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka membayangkan tentang kekasihku Muhammad. Bukankah itu sesuatu yang istimewa sekali ya, ini? mahal makanya di waktu yang mahal ini jangan sampai disia siakan jangan sampai kita tidak fokus waktu maulid ini tidak fokus kita ada di Moshollah di ini justru malah hati kita di rumah, jangan fokus supaya Allah Ta'ala melihat Nabi Muhammad di hati kalian terus berharap kepada Allah ya Allah, sekarang di dalam hatiku ada Nabi Muhammad, Ampuni ya Allah Kabulkan hajat ulul ini, ini, ini pesan Berdoa kepada Allah nah, Itu pentingnya seorang Nabi Muhammad SAW nah, Dan kata Nabi SAW, kalau kalian itu cinta kepadaku, cintai ke luar dapuh ala sara di tiga anak, anak kalian dengan tiga hal: pembina diri, cinta kepada Nabi, kalian, wahobi, ahli bayi, cintai keluargaku, wati Al-Qur'an watil dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Torikohnya Nabi Muhammad, torikohnya keluarga Nabi Muhammad, torikohnya salafus soleh. Apabila seseorang itu memegang Al-Quran, ia tidak akan tersesat selamanya. Tidak akan tersesat selamat Luar biasa, luar biasa. Nah. Di antara sunnah Nabi SAW yang sangat luar biasa adalah sholat berjamaah Sholat berjamaah Abu Hurairah pernah diwasiati hati oleh Nabi SAW ya, Abu Hurairah Sholimah al-jamaah walaupun tak jahat Wahai aduh rena, sholatlah engkau berjamaah meskipun engkau tidak bisa berdiri. Meskipun engkau itu duduk. Artinya meskipun engkau sudah tua atau sakit, tetaplah solat berjamaah. Fa'inna allaha yu'tika fi kulli sholatin ma'al jamaah. Sawabah khamsan wa ishrina sholatan bireni jamaah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar Apabila seseorang itu mau sholat berjamaah Pahalanya akan kita oleh Allah Sebanyak 25 ganda Dibandingkan sholat sendirian Ini tidak sedikit ya? Sholat wajib nah, Dengan sholat sunnah Itu fadilatnya 70 kali lipat yang ini dibagi lagi contohnya keinginan dia nanti pegawai sini misalkan tuh hulu membangun mushollah ini mushollah masya Allah yaudah melihat ini keingatan mushollah mushollah di hadramo halo halo seperti ini warnanya biru-biru seperti ini tinggal urangnya lagi mundi sana meskipun orangnya tuha tuha uh, bekusi siroda ya tercumbahnya banyak tinggal urangnya aja lagi. Hmm. Kalau di sana Allah tokoh ditinggal segala macam ditinggal, salat jenazah. Misalnya pian pegawai di sini. Ada orang digaji pegawai di sini, misalkan untuk membangun musala ini, tukangnya misalnya lah. Sehari Rp100.000. Kemudian ada si kumyalegina menggaji, kamu jawilah aku sama maanungnya juga, cuma gajinya aku yang membayari. Telawas sedikit saja beberapa menit, tapi gajinya bukan lima puluh sejuta sehari. Kira-kira pian -kira memilih mana? Mau lah memilih lima puluh ribu. Kada mau, pasti memilih sejuta namun duit paham ya lupa halar apa? kadang bekerja padahal pahalanya negara orang sholat berjamaah berkeringat di siang hari keringatnya itu lebih afdol daripada sholat tahajud keringatnya saja baru bahkan Nabi menjanjikan mansalla baidhi firjamah dahsalal jannah di lahir yang isaf kata Nabi saw Siapa sholat berjamaah di waktu dingin maka ia akan masuk surga tanpa dihisab kapan yang dimaksud waktu dingin itu kapan siang siang sholat siang itu ada dhuhr ada asar antara dhuhr dan asar yang mana yang lebih dingin Tuhur panas, puhur panas, matahari, mas di atas Asar lawan, gugur yang mana yang lebih dingin? Asar Asar Kalau asar Yang asal, asal, di situ, ada asal, asal, asal, asal, asal, yang asal, asal, asal, asal, asal, asal, asal, asal, asal, asal, yang, mana? Maghrib, isya, subuh. yang, mana yang ada malam ada siang. Di antara siang dan malam ini kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam ada waktu yang dingin. Yang dimaksud oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam adalah subuh dan asar. Subuh dan asar kalau berjamaah kata Nabi, aku jamin, masusur khabirul Islam, itu baru sholat wajib. Iya ngawu yang, yang berjamaah. Asar dan subuh aja, itu sudah dijamin oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam, masusur SAW. Islam. Apalagi misalnya surat Isya berjamaah jua, tumpuk berjamaah jua, maghrib berjamaah jua, apalagi yang antara maghrib dan Isya diisi dengan ibadah. Itu kata ulangan kunus, min kunus, kan min itu adalah pebendahara dari daripada pebendaharaan. Waktunya sempit tapi pahalanya besar sekali. Makanya perlu ikuti di musyollah-musyollah ini adalah menjelis sekali eh, Musyollah-musyollah ada menjelis tali itu ikutnya apa? Bukan cuma kita membangun musyollah yang bagus Tapi tidak membangun orangnya Seharusnya lebih dulu dibangun itu orangnya Bagaimana cara membangun orangnya? Harus ada menjelis sekali Guru siapa misalkan yang ada dekat sini, yang bisa mengisi, yang bisa menghidupkan Muzhollah ini menjadi hidup lagi, lagi, lagi. Akhirnya berjamaahnya bagus nah. Kita lihat di sini acara Maulid banyak yang datang Apa kira-kira dari tariknya? Oh dibawa bawah pagi ini kayaknya banyak orang datang Nah dipikirakan ya Jumat subuhkah misalnya berotek ada pengejanya setumat banyak di mana dimulai mulai dulu kita ini biasa orang-orang akhirnya di di waktu yang lain jamaah jiwa. di waktu yang lain jamaah jiwa. biasanya seperti itu selain di, di di apa dijelaskan bagaimana keutamaan berjamaah itu di dalam hadis yang lain Nabi saw menyebutkan sholat berjamaah rahmah Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, berjamaah dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, itu dunia. Wahai rukun, minat dunia. itu rukun, minat dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, minat dunia. Wahai rukun, Ibu yang lihat bini uang sih kan, bu ini rumah, mentaian-mentaian ingin jalannya. Bos apa itu? Bos itu barat. Inya mah isi bumi siapa Menjadi orang kaya. Nabi menjamin orang yang soleh berjamaah itu rahmat. Wahyuhirum dunia wa munkin. Nanti di akhirat ia lebih baik daripada dunia dan seisi nanti dia akan menjadi orang kaya kaya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kita, kita misalnya di dunia sudah miskin, kawinan, ya kata taruhan misalnya jangan sampai di akhirat miskin, jangan. Jangan sampai di akhirat miskin. Al <Susur> Jamahatul Rahmah wal Furqatul Adah. Jamaah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat. Adapun tidak berjamaah itu bisa menjadi ada Nah ini adalah penting Subnah Nabi SAW Tergantung kita lagi. Kita ingin merubah Diri kita atau tidak Sumber daripada rahmatnya Allah Adalah Nabi Muhammad SAW Di antara subnah Nabi SAW adalah Suka sholat berjamaah Tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah Termasuk sunnah terbesar Nabi Muhammad SAW Adalah soal berjamaah. Mudah-mudahan ya kan dengan kita merayakan Maulid Mereka Allah Ta'ala Allah Ta'ala bangkitkan semangat kita Untuk melakukan solat berjamaah, ma'ah Suka mengerjakan Ibadah Tidak bosan menurut kita bersolawat Kepada Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Kampung kita ini dirahmati oleh Allah Mendapatkan rahmatnya Allah menjadi orang-orang yang alim, menjadi pewaris akan ilmu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Dan yang paling kita harapkan adalah kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW wasallam di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita pun oleh Allah. Urusan pian dilancarkan oleh Allah semuanya. mudah kalian pun dilancarkan oleh Allah. Berkata Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam dan insyaallah tidak oleh Allah tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW tidak diharamkan untuk mendekat dengan Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi dicintai para sahabat Nabi dicintai oleh keluarga Nabi dicintai oleh wali minauliyah in amin amin ya robbal alamin mudah-mudahan nanti jiwa kita bersama mereka selalu bersama mereka amin amin ya robbal alamin Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh Allahumma alaihi wasallam. alaihi wasallam. Allahumma Ibrahim. Yang warahmatullahi wabarakatuh Bilangnya orang kalau ada salah kata atau kelawasan. Semoga warahmatullahi wabarakatuh.